Selamat hari minggu adik-adik Halo adik-adik dan juga di keluarga di rumah Gimana kabarnya semua? Kakak-kakak -kak berharap adik-adik dan juga semua keluarga di rumah Tetap sehat dan bersemangat untuk memuji nama Tuhan Sekarang kakak mau memperkenalkan kakak-kakak yang akan melayani kita pada hari ini Yang pertama ada Kak Babam di Gitaris Lalu ada Kak Tommy di Kaonis ada Naomi dan juga Kak Audrey di Liturgos. Adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mau menyanyi lagu pujian pertama nih. Biar nggak ngantuk lagi, mari kita angkat pujian yang berjudul Sayang-sayang. si kurang semangat nih kayaknya Kak Nomi. Iya nih. Kayaknya kita perlu angkat satu pujian lagi nih Kak. Mari kita angkat pujian. Aku anak sekolah Minggu. teduh teduh selesai. Adik-adik, kita sudah selesai bersaat teduh. Tetap dalam posisi berdiri yang baik ya. Adik-adik, sebagai anak Tuhan kita harus setia kepada Tuhan ya. Contohnya seperti berdoa, membaca Alkitab, dan bersaat teduh setiap hari. Walaupun terkadang kita malas, tapi kita tetap berusaha untuk melakukannya. Maka dari itu mari kita angkat pujian dari Kidung ceria 137, Senang Kubaca Alkitab. Tetap dalam posisi berdiri Kita mau berdoa pembukaan ya Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala Mari kita bersatu dalam doa Tuhan Yesus yang baik Terima kasih Tuhan karena pada hari ini kami boleh berada di tempat ini ya Tuhan untuk beribadah Tuhan berkati kami, berkati kakak layan Supaya kami boleh beribadah dengan baik Tuhan berikanlah kami roh kudusmu supaya kami boleh mendengarkan firman dan membaca, memuji memulihakan alamu dengan baik. Kami serahkan ibadah ini hanya ke dalam tanganmu saja ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, Haleluya. amin. Adik-adik siapkan Alkitabnya ya, kita mau membaca masmur ujian nih. Mazmur pujian pada hari ini diambil dari Mazmur 25 ayatnya yang ke 8 sampai ke 12. Udah ketemu? Kalau susah nyarinya, boleh lo minta tolong cariin sama yang mendampingi adik-adik selama ibadah ini. Udah ketemukan? Masmur 25 ayatnya yang ke-8 sampai 12 yang begini bunyinya. Masmur pada pagi hari ini terambil dari Masmur 25 ayatnya yang ke-8 sampai dengan yang ke-12. Yang berbunyi demikian: Tuhan itu baik dan benar.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 Ampunilah kesalahanku sebab besar kesalahan itu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan, kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Demikianlah pembacaan Mazmur kita pada pagi hari ini. Adik-adik, dari Mazmur yang sudah kita baca tadi, mau mengajarkan kita untuk taat, setia melakukan perintah Tuhan. Karena Tuhan sangat baik kepada kita. Dan Ia akan selalu membimbing kita dalam melewati hari-hari kita. Untuk merespon Mas yang kita baca tadi, mari kita angkat pujian yang diambil dari Kidung Ceria 152, bersyukur kepada Tuhan. Diulang dua kali ya adik-adik. adik sekarang saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan mari kita siapkan hati dan pikiran kita kita dengerin firman Tuhan hari ini yuk Shalom, selamat hari minggu selamat hari minggu adik-adik, apa kabarnya? Kalenda berharap semua adik-adik dalam keadaan sehat ya meskipun cuaca sering panas, tiba-tiba hujan tapi tetap jaga kesehatan ya Oh, sekarang Kalenda akan mengajar anak kelas kecil Kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 Ada siapa sekarang ya hari ini yang ikut online ya? Oh ada Noel, Mika, Juno, Davina, Ebi, Salvi, Mia, Jene, Cecil, Pani, Karin, Tobi, Javier, Jesse, Nathan, Beatrice Brandon, Welly, Renaya, dan Melvin Sekarang disiapkan ya alkitabnya Kita buka dari perjanjian lama Kitab Yesaya 56 ayat 1-8 Sebelumnya kita berdoa dulu ya Tuhan Yesus yang baik Terima kasih Tuhan kalau pada pagi ini kami sudah dibangunkan dan kami akan memulai kembali, Tuhan, ibadah sekolah minggu online kami. Tuhan, tolonglah kami, agar kami boleh mendengar dengan baik, membaca firman Tuhan dengan baik, dan kami boleh melakukannya sesuai dengan apa yang kau perintahkan kepada kami. Berkati kami, Tuhan, dari awal sampai dengan akhir ibadah minggu hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus, ke dalam tangan pengasianmu saja, kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, ambil Alkitab yang tadi kalian buka ya. Kita baca Alkitabnya. Demikian bunyinya. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Yesaya pasal 56 ayat 1 sampai 8. Keselamatan adalah bagi semua orang. Beginilah firman Tuhan. Taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya dan anak manusia yang berpegang kepadanya. Yang memelihara hari sabat dan tidak menajiskannya, dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, Sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umatnya. Dan janganlah orang kebiri berkata, Sesungguhnya aku ini pohon yang kering, sebab beginilah firman Tuhan. Kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari sahabatku, dan yang memilih apa yang ku kehendaki, dan yang berpegang kepada perjanjianku, kepada mereka akan kuberikan ke dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan dan nama itu lebih baik daripada anak-anak laki dan perempuan suatu nama abadi yang tidak akan lenyap akan kuberikan kepada mereka dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani dia. Untuk mengasihi nama Tuhan dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kubari kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mesbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi sebab sebagai kepada orang-orangnya yang telah terhimpun demikian pembacaan Alkitab demikian firman Tuhan nah adik-adik pembacaan kita hari ini mengenai bangsa Israel bangsa Israel itu bangsa pilihan Tuhan Allah yang sangat dikasih oleh Tuhan Allah tetapi adik-adik Ternyata bangsa Israel tidak setia lagi dan tidak taat lagi kepada Allah sehingga Allah menghukum bangsa Israel selama 70 tahun dibuang ke tanah pembuangan yaitu di Babel. Di mana di sana bangsa Israel merasa tidak nyaman, tidak enak dan merasakan dijajah ya oleh bangsa asing. Bangsa Israel dihukum Tuhan Allah Karena mereka tidak setia lagi kepada Allah Tidak taat lagi kepada Allah Dan Allah sangat bersedih Ketika bangsa Israel di pembuangan Mereka dijajah oleh bangsa lain adik-adik Dan mereka Karena mereka lama-lama tidak kuat Mereka akhir berteriak kepada Tuhan Mereka meminta pertolongan Tuhan Adik-adik Tuhan Allah meskipun sudah dikhianati oleh bangsa Israel Tapi Tuhan Allah tetap memperhatikan bangsa Israel Tuhan Tuhan Allah tetap mengasihi bangsa Israel Dan Tuhan Allah akhirnya menolong bangsa Israel Melalui Nabi Yesaya Ada yang tahu nggak Nabi Yesaya itu siapa? Nabi Yesaya itu Yesaya itu dalam bahasa Ibrani yang artinya Yahweh adalah penyelamat atau keselamatan Nah Tuhan Allah itu ke Memberi perintah kepada Nabi Yesaya untuk memberikan pesan kepada bangsa Israel Bahwa Tuhan Allah berjanji memberikan keselamatan kepada bangsa Israel Dengan syarat adik-adik Yaitu bangsa Israel kembali menjadi anak yang taat dan setia Serta dengar-dengaran perintah Tuhan Allah Nah seperti ketika adik-adik kita berbuat salah kita juga harus minta maaf dan kembali menjadi benar di hadapan Tuhan Allah. Jangan lagi kita membuat hati Tuhan bersedih. Tuhan menghukum bangsa Israel karena kasih. Oleh karena itu, bangsa Israel diberi sanksi, dibuang ke tanah pembuangan. Tetapi Tuhan Allah berjanji tidak akan sekali-sekali membiarkan bangsa Israel. Dia tidak pernah meninggalkan bangsa Israel dan tetap memperhatikan bangsa Israel. Meskipun kadang-kadang bangsa Israel sering bersungut-sungut ya adik-adik ya kepada Allah Tapi Tuhan tetap memberi keselamatan kepada bangsa Israel Dengan harapan mereka setia dan patuh pada Tuhan Allah dalam kehidupan sehari-hari mereka Dan Tuhan Allah memulihkan bangsa Israel Oleh karena itu adik-adik Tuhan Allah juga rindu melihat kesetiaan dan ketaatan adik-adik Kesetiaan adik-adik bisa melalui perilaku dan perbuatan adik-adik Contohnya, misalnya membantu mamanya menyapu lantai Atau membersihkan, menyuci piring sehabis kita makan Tapi hati-hati adik-adik Karena kalau sampai jatuh, kena tangan kita Atau kena badan kita, nanti kita terluka ya. Jadi harus hati-hati juga ya. Atau bisa juga contoh perlakuan baik Misalnya kita membantu teman kita yang lagi main sepeda atau lagi bermain jatuh, kita juga membantu dia, ya. Kita harus mengasihi dia, meskipun kita nggak, misalnya kita nggak kenal dengan orang itu, kita juga harus membantu dia, ya, menolong dia, ya. Kita mengasihi sama kita sama seperti Tuhan mengasihi kita, memuliakan nama Tuhan saat sekolah minggu, misalnya. De, ketika sekolah minggu ibadah online. E, kita harus kita juga harus sering berdoa, membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Karena itu, melalui kitab Yesaya 56 ayat 1 sampai 8 ini kita diingatkan kembali bahwa kita bisa memproyek keselamatan dari Tuhan. Asal kita setia dan taat kepada Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan menyatakan keselamatan bagi siapa saja yang mau menerima Tuhan melakukan setiap kehendak Tuhan. Nah, Adik-adik, apakah Adik-adik sudah setia dan taat kepada Tuhan? Selamat hari Minggu Adik-adik. Hari ini Kayakobus sebagai kakak lain aktivitas aka pada hari ini ingin mengajak kalian untuk membuat perbuatan yang baik dan juga perbuatan yang tidak baik. Untuk alat-alatnya apa aja sih? Kita punya gunting dan juga Uh, isolasi dan untuk menulisnya terserah adik-adik bisa menggunakan spidol, ataupun pensil, ataupun bolpen berwarna lainnya. Oke, okay, mari kita pertama untuk pembuatan tulisannya. Uh, untuk kayak kobus sendiri, kayak kobus membentuk jempol ini dengan nge-print. Adik-adik juga bisa membuatnya dengan kertas berwarna lainnya atau dengan kreasi adik-adik yang lain. Kalau kayak kobus, sarannya di-print saja biar tidak ribet. Untuk perbuatan yang baik, jangan lupa uh, arah jempolnya ke atas. Dan untuk isinya, perbuatan yang baik, uh, kayak kobus mengisi seperti rajin berdoa, membantu orang tua, punya banyak teman, dan hal-hal yang baik lainnya yang menunjukkan setia kita kepada Tuhan. Untuk perbuatan yang jahatnya, jangan lupa untuk jempol arahnya ke bawah. Perbuatan jahat yang kayak kobus tulis, seperti malas berdoa, membantah orang tua, mengolok-olok teman, dan bisa juga membuang sampah sembarangan dan sebagainya. Nah, untuk membuat seperti ini, kita simpel hanya membutuhkan satu stick, dua stick, atau uh, seperti sedotan. Untuk membuatnya, kita membutuhkan isolasi lalu adik-adik gunting secukupnya saja hingga menempelnya erat ingat ya jangan lupa untuk perbuatan yang tidak baik mengarah ke bawah dan perbuatan yang baik mengarah ke atas tulisannya juga oke dan su sudah jadi deh perbuatan yang baik dan perbuatan yang tidak baik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 Persembahan yang sudah dikumpulkan boleh dikirim ke kantor gereja dari hari Selasa sampai hari Sabtu. Dari jam 10 pagi sampai jam 3 sore. Atau bisa ditransfer melalui berkat di sini ya. Sekarang tiba saatnya untuk mendengarkan warta PA. Warta Pem pertama, kami seluruh pelayan Prakat Sialum Depok Mengucapkan selamat ulang tahun Kepada adik-adik layan Maupun kakak-kak layan yang berulang tahun Pada tanggal 7 sampai 13 Juni Tuhan Yesus memberkati Pertama manusia adik-adik dan juga kakak-kakak Lorto -kakak. PA yang kedua Adik-adik diminta untuk menuliskan absensi kehadiran ibadah nih Di kolom komentar di bawah ini Gimana tuh contohnya kak? Gimana ya kak? Contohnya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 Nantinya kritik dan saran akan diterapkan di IHMPA selanjutnya. Porta PA yang terakhir, kakak mau ngingetin nih sama adik-adik dan juga mau papa. Kalau minggu depan, saya tetap akan beribadah bersama lagi. Di IHMPA Online Shalom Depok jam 7 pagi. Tak di channel Youtube DPIB Shalom Depok ya. Wah kakak-kakak udah sampai di pengunjung ibadah lagi nih. Berarti udah mau berpisah lagi sama adik-adik nggak apa-apa ya adik-adik, semoga firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Nah, karena kita udah ada di pengujian ibadah kita nih, kita mau akal satu pujian lagi nih kak. Apa tuh kak? Tapi sebelum itu kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri lagi. kita mau nyanyi lagu yang diambil dari kidung Ceria 267, siapa yang berpegang bait 1 dan 5. adik-adik, kita tadi sudah bernyanyi sudah mendengarkan firman Tuhan sudah memberikan persembahan dan kita juga tadi sudah membuat aktivitas ya, dengan Kak Yakobus ya seru nggak? seru pasti ya adik-adik ya oke, sekarang kita mau bersatu dalam doa untuk mengakhiri ibadah kita hari ini yuk kita berdoa Tuhan Yesus yang baik terima kasih Tuhan, kalau kami sudah mendengarkan firmanmu sudah membaca Alkitab mengenai firman mu Tuhan terima kasih atas semuanya Tuhan kau telah memberkati kami dari awal ke tengah hingga akhir Tuhan tolong kami agar kami selalu setia dan taat hanya kepada engkau saja Tuhan terima kasih Tuhan doa ini kami serahkan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur amin selamat hari minggu adik-adik sampai jumpa minggu depan shalom, Tuhan Yesus memberkati.